Shalom worshipers Pagi ini saya ingin membagikan Rema luar biasa yang saya dapatkan Dari kisah Raja Yosafat Yuk kita buka 2 Tawarik 20 ayat 1-3 Setelah itu Bani Moab Dan Bani Amon datang berperang Melawan Yosafat bersama-sama Sepasukan orang Meunim Datanglah orang memberitahukan Yosafat Suatu laskar yang besar Datang dari seberang laut asin Dari Edom Menyerang tuanku, sekarang mereka di dihaseson tamar yakni NGD. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Judul tema yang saya berikan untuk renungan hari ini adalah Mengapa kemenanganmu mutlak? Nah, jadi judulnya pertanyaan ya. Why your victory is absolute? Nah, dalam setiap segi kehidupan, kebanyakan dari kita pasti maunya menang. Bener nggak?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 sedang di Alkitab kita diajarkan untuk tidak haus kemenangan loh justru harus mengalah jadi pelayan atau hamba supaya dijadikan yang terbesar oleh Tuhan karena hukum Tuhan beda dengan yang dunia ajarkan yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan yang merendahkan diri sebaliknya akan ditinggikan sama Tuhan jadi kalau suatu saat kita di posisi tinggi keep humble ya Supaya nggak direndahkan lagi Dan kalau di posisi rendah Bersyukurlah Karena lebih mudah untuk merendahkan hati Di posisi rendah Kalau kita di posisi tinggi Mau merendahkan hati Kadang agak sulit Karena memang kondisi membuat kita jadi congkak Tapi kalau rendah Itu lebih mudah kan Kita melihat Oh iya ya aku memang Sekarang bukan siapa-siapa nggak bisa apa-apa Ya aku tidak punya kedudukan. Nah, itu lebih mudah kita mau merendahkan diri, belajar dari sana. Kalau udah posisi belum jadi apa-apa aja udah tinggi hati, congkaknya bukan main. Gimana kalau sama Tuhan diangkat, lah binasa kita jadinya, iya kan? Makanya Tuhan ya, karena Tuhan itu mengasihi kita, jadi kita ketika kita congkak, ya kita dibiarkan tetap di posisi rendah. Itu rahasianya, Saudara. Nah, Back to topic ya Tentang Raja Yosafat Jadi jadi Bani Amon, Moab, Meunim, dan Edom Dalam jumlah yang besar bersatu mau menyerang Yosafat Bisa kita bayangkan sebanyak apa pasukan-pasukan itu Kalau perang sudah kalah jauh dalam jumlah bisa dibilang skagmat Bagi yang suka lihat film-film perang kayak Troy Mungkin bisa bayangkan ngerinya medan perang Apalagi kalau dikepung musuh dari berbagai penjuru, dari berbagai bangsa dan jika kita baca di ayat selanjutnya, Yosafat kemudian mencari Tuhan, berpuasa, bahkan mengajak seluruh rakyatnya berdoa dan berpuasa. Nah, ini loh, ini yang jadi spesialnya Yosafat itu. Jadi dalam kondisi terjepit itu dia seringkali pilihannya itu ke Tuhan lagi, back to God, back to God gitu. Loh. Bukan back to laptop loh, ya. ke Tuhan, back to God. Nah, di dalam doa Syafaat mengingatkan Tuhan. Coba kita baca, 2 Tawarik 20, ayat 6-7. sampai Dan berkata, Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel? Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya Lalu Yosafat Jadi kita bisa catat ya Alasan pertama kenapa Yosafat akhirnya bisa mengalami kemenangan mutlak Yang pertama Yosafat mencari Tuhan Jadi kita kalau Dalam kondisi yang terjepit nggak ada jalan keluar Yang pertama kali kita harus ingat apa? Cari Tuhan Nah bisa lewat mana? Cari Tuhan itu banyak ya caranya ya. Cari Tuhan bukan berarti kita wah ke gunung ke gunung mana? Gunung Kawitah, Gunung Kidul bukan? Itu kalau Gunung Kawi bukan Tuhan. Itu di sana ya cari pesugihan ya di sana ya. Cari Tuhan di mana? Ya kita bisa lewat doa. Yang paling simpel ya kita pagi-pagi kita datang kepada Tuhan kita doa. Bisa juga lewat kita doa sambil puasa ya kan. Bukan puasa tok lo ya, puasa tok nggak doa, itu namanya diet namanya diet. Jadi puasa plus doa, bukan diet ya. Nah terus kita bisa pergi ke gereja, persekutuan. Kita bisa juga cari khotbah-khotbah, ya di internet kan banyak khotbah-khotbah sekarang itu. Terus dengan segenap hati dan kekuatan kita pencari Dia. Usahakan kalau mencari Tuhan itu dengan segenap hati dan kekuatan, jangan setengah-setengah. Nanti Tuhan juga setengah-setengah datangnya ke kita. Pertolongannya juga setengah-setengah nanti itu loh. Misalkan kita utangnya 20 juta ya kan? Karena kita cariknya Tuhan setengah-setengah, Tuhan ya setengah-setengah, kalau perlu 120 20 gitu. Jadi, utangnya 20 juta yang dikasih satu juta. Saya bilang gini bukan berarti saya lebih pinter ya, karena saya juga mengalami gitu. Waktu saya setengah-setengah, Tuhan kasihnya juga setengah-setengah. Makanya, yuk, ya sedikit cerita ya pernah suatu kali ya saya dengan istri cari Tuhan sungguh-sungguh banget itu sungguh-sungguh banget waktu itu dua hari itu kita bener-bener ndak -bener ada uang makan itu udah terakhir nggak bisa makan lagi tagihan belum dibayar jadi hari ini ada tagihan besok ada tagihan makanan udah habis sembako udah ndak ada ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, eh ternyata Tuhan juga sungguh-sungguh loh sama kita jadi dua hari itu tiba-tiba ada mujizat gitu loh ada transferan, ya singkat cerita tiba-tiba ada 6.500 datang cuma dalam waktu dua hari itu bukan bukan karena, oh iya karena proyek yang tak kerjakan senilai itu, enggak itu bukan proyek guys bukan proyek, jadi tiba-tiba ada yang transfer enggak ada hubungan apa-apa, nggak ada utang pribadi dia nggak ada di transfer tiba-tiba, sampai kita kaget sampean, wah ternyata bener ya kita kalau cari Tuhan itu bisa kayak gitu ya gitu loh, nah, itu mujizat itu, makanya dari situ ya saya berkomitmen karena pertolongan Tuhan saya ingin menyaksikan kepada teman-teman kebaikan Tuhan itu seperti apa, apa yang saya alami hari demi hari saya ingin share gitu. Jadi ya mohon maaf kalau memang kurang sempurna ya Soalnya saya masih belajar untuk upload-upload seperti ini. ini Ini pertama kali, ini pertama kali buat saya Dan mohon dimaafkan kalau banyak yang kurang Semoga bisa konsisten ya Dan bisa memberkati Ya amin Nah terus apa yang dilakukan kita mencari kekuatan dengan kekuatan dengan segenap hati dengan segenap kekuatan mencari Tuhan ya terus yang berikutnya apa yang dilakukan Yosafat dan yang bisa kita praktekkan dan kita pelajari lewat Yosafat yang kedua ingatkan Tuhan akan janjinya dia sendiri ya kan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji tapi kalau kita sendiri lupa janjinya ya Tuhan mungkin ya bisa menunda dan mungkin ya enggak dikasih gitu loh Karena kita sendiri yang nggak tahu Kita nggak attention kok Lalu terus, terus ngapain kita nggak attention dikasih Nggak dikasih apa-apa Orang kita tidak menangkap apa-apa Janji Tuhan ya diberikan kepada orang yang menangkap janjinya itu Makanya ada istilah terjadilah menurut imanmu Iman dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan Akan janji Tuhan Iman timbul dari sana Dari mana kita tahu apa saja janjinya Kalau tidak pernah baca Alkitab dengar firman ke gereja kita nggak pernah itu semua tapi berharap kita wah janjinya aku klaim janjinya apa janji yang mana gitu orang nggak pernah baca kok ngaklam ngeklaim -nge gitu kan kita harus baca alkitab tiap hari dengar firman pergi ke gereja karena di sananya di sanalah resource janji tuhan itu bisa kita dengar iman timbul dari pendengaran akan firman tuhan Ketika kita tahu apa saja janji-janji yang pernah Tuhan ucapkan di firmannya, dari situ iman kita timbul, dan kita bisa rimain Tuhan. Bukan berarti Tuhan lupa loh ya, tapi justru kita yang tahu cara menggugat hati Tuhan dengan pengenalan kita akan Tuhan dan janji-janjinya. Nah, yang ketiga apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menang mutlak dalam masalah kita? Nah, yang ketiga adalah lambai-lambaikan tanganmu ke kamera. Nah, lambaikan tangan ke kameranya. Siapa kameranya Tuhan? Artinya apa? Kita melambaikan tangan ke kameranya Tuhan. Ya dulu kan ada ya, yang film-film horor-horor, apa itu uji nyali ya. Kalau udah menyerah, udah nggak berani, mentalnya udah drop, udah ketakutan, udah, aduh, aku nggak sanggup lagi menghadapi ini. Lambai tangan ke kamera lah nanti ada tim yang datang Membawa kita ke tempat yang aman Membawa kita ke tempat yang tenang, yang enak gitu kan Nah itu yang harus kita lakukan Menyerah sama Tuhan Yuk kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 12 Ya Allah kami Tidakkah engkau akan menghukum mereka Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini Yang datang menyerang kami kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Menyerah itu dilakukan ketika kita tidak mampu lagi menghadapi situasi masalah. Jangan jadi orang yang dikit-dikit nyerah, gitu loh. Tuhan bisa melihat situasi mana yang betul-betul di luar kendalimu. Itulah saatnya lambaikan tangan ke kamera. Tuhan akan atur waktu buat gantikan peranmu. Jadi, maksudnya lambaikan itu bukan dikit-dikit lambai, dikit-dikit lambai, gitu. Bukan ya... Jadi kita melambai memang ketika kita tahu, wah ini gilirannya Tuhan, ini bukan di dalam kuasaku, lambai tangan ke kamera, menyerah. Nah itu nanti Tuhan gantikan. Jangan cuman masalah kecil gitu, dikasih soal satu tambah satu, lambaikan tangan. Tuhan suruh kerjakan, kasih soal dua tambah dua, lambai tangan. Itu namanya males gitu loh, kalau gitu. Dikit-dikit lambai tangan, lambai tangan, minta Tuhan berperang terus bagi kita. Jangan seperti itu. Ya kan, kadang banyak orang Kristen itu kayak gitu gitu loh. Mentang-mentang gara-gara ada ayat Tuhan yang berperang, jadi dikit-dikit minta Tuhan yang berperang semua. Dia gak berperang apa-apa. Nah, itu salah kaprah ya itu ya namanya ya. Tapi ada juga orang yang wah, pakai kekuatan diri sendiri. Kalau bukan aku siapa? Kalau bukan aku, gak mungkin semuanya terjadi. Jadi dia dapat berkat dari Tuhan atau dapat pertolongan Tuhan, dapat mujizat-mujizat yang ditepuk dadanya terus. Tuhan gak pernah dimuliakan. Dadanya terus yang dimuliakan terus. Nah kalau gitu tuh ya salah kaprah juga. gitu. Ada waktunya kita menyerah sama Tuhan. Ada waktunya kita melakukan bagian kita. Tapi bukan berarti ada saat dimana kita tidak mengikut sertakan Tuhan loh ya. Kayak seolah-olah itu terpisah. Oh Tuhan sendiri, aku sendiri. Ini dewek-dewek. Bukan. Semua yang mau kita lakukan itu kita harus mengikut sertakan Tuhan. Meskipun kita tidak menyerah dan kita berusaha Tapi tetap kita doa sama Tuhan Kita mengikut sertakan Tuhan Nah Gimana cara kita mengikut sertakan Tuhan gimana kita cara berjalan bersama Tuhan Ya kaitkan semua tindakan kita Dengan firman yang kita baca tiap hari Kaitkan, ini sudah pas enggak, sudah sesuai enggak Adjust tiap hari Supaya tidak ada yang keluar dari firman Mungkin tidak bisa langsung ya Kita memahami dan mengaitkan Tidak masalah Belajar terus baca firman konsisten tiap hari, Tuhan yang nanti akan bekerja dalam kita. Itu artinya berjalan bersama Tuhan setiap hari, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, setiap saat, di dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, yang keempat, apa yang dilakukan sama Yosafat? Setelah dia menyerah, dia melambai tangan kamera Tuhan, aku nggak tahu lagi. Nah, terus dia menantikan jawaban Tuhan. Jadi dia nggak langsung setelah Tuhan apa yang aku lakukan? Langsung geladra, langsung dia pergi perang-perang sendiri gitu Tidak, dia menunggu jawaban Tuhan Bukan kayak Saul Waktu dia di tempat mau mempersembahkan korban Dia menunggu Samuel, Samuel tidak datang-datang Langsung dia jalan-jalan sendiri gitu Tidak, jangan seperti itu Tunggu jawaban Tuhan Nah, kita baca di 2 Tawarik 20, 14-15 Lalu ya Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, karena Laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Setelah kita menyerah pada Tuhan, tanya kepadanya, What's next? Tunggu dia jawab. Tuhan tidak selalu menjawab audible ke telinga kita. Memang, dia bisa menjawab lewat mana saja. Yosafat mendapat jawaban Tuhan melalui Yahasiel bin Sakarya, seorang lewi dari Bani Asaf. Yahasiel tidak disebutkan seorang nabi, tapi dia seorang lewi. Yaitu suku yang memang jobdesnya adalah melayani rumah Tuhan. Jadi ketika kita menunggu jawaban Tuhan, sering-seringlah berkomunikasi Berkomunitas dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Dengarkan kotbannya. Youtube-nya. Datang ke gerejanya. Selain itu bisa juga Tuhan bicara ke dalam hati kita. Dia mengingatkan lewat Firman-nya yang selama ini kita baca. Bisa juga lewat istri, suami, ortu. Bahkan lewat anak kita sendiri. Ya, Jadi firman Tuhan. Kadang Tuhan menegur itu bisa lewat siapa saja. Termasuk lewat anak kecil. Jadi jangan kita berpikir senioritas junioritas ya. Oh, dia masih kecil kamu tuh tahu apa? Anak anak kemarin sore bau kencur dan lain-lain. Emangnya kencur apa enggak itu hanya lewat umur. Umur tuh ada macam-macam lo guys. Ada umur rohani, ada umur jasmani gitu loh Nah, kalau umur rohani itu beda sama umur jasmani. Kadang orang umurnya 50, 60 tapi umur rohaninya ternyata lima tahun, setahun gitu, bahkan nol mungkin gitu. Belum lahir masihan. Jadi jangan kita keminter dalam berbagai hal. Ada gurunya sendiri. Guru kita tuh bisa anak kecil juga loh. Guru kita bisa orang yang di bawah kita. Jadi siapa saja bisa jadi guru. Kalau orang bijak dia akan membuka telinganya. Yang penting selama resource-nya itu lebih dari dia, dia akan dengarkan. Buka telinga. Jadi nggak kolot ya. nggak oh dia cuman mau dengar dari orang yang benar-benar di atasnya dia atau yang harus yang lebih kaya, harus yang lebih terhormat. Harus yang S S3 kalau perlu gitu kan. Kalau udah kayak gitu ya dia pikirannya picik. Akhirnya dia menerima sumber hanya dari orang-orang tertentu saja. Ya sayang sekali kalau kayak gitu ya. Ya, kita lanjut. Jadi gini. Kita itu harus humble untuk mendengar kritik dan masukan. Ubah mode telingamu menjadi telinga murid yang siap diajar. Jangan lupa sinkronisasikan apa yang kita dengar supaya sesuai dengan firman yang kita pahami. Jika apa yang kita dengar membuat kita bimbang karena berbeda dari pemahaman kita akan firman yang kita baca. Tinggalkan itu. Karena ketika membaca firmannya, Tuhan akan mengajar kita sendiri. Pendeta dan orang-orang di sekeliling kita hanya dipakai untuk meneguhkan apa yang sudah Tuhan taruh di hati kita sebelumnya. Nah, lalu langkah kelima yang dilakukan Yusafat apa? Kita baca ya, di 2 Tawarik 20 ayat 18 dan 19. Ayat 22 sampai 26. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehad dan bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan ala Israel dengan suara yang nyaring dengan suara yang sangat nyaring ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah lalu bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Sir hendak menumpas dan memunahkan mereka segera sudah mereka membinasakan penduduk Sir mereka saling bunuh-membunuh ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, Mereka menengok ke tempat Islaskar itu. Kem, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Tiga hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Disanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada kuasa di dalam pujian Jangan dilupakan ya, ini langkah paling ultimate ini Yang paling akhir ini langkah paling ultimate, yaitu apa? puji Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan Karena sebelum kemenangan mutlak dialami Yosafat, hal inilah yang dilakukan Yosafat yaitu memuji Tuhan banyak kisah cerita mujizat terjadi di saat kita muji dan menyembah Tuhan. Namun sekali lagi perlu kita ketahui, barang siapa mau menyembah Tuhan, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4, E22, E24. Nah, kita bisa baca di sini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya datang, akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan di sini, "Kami menyembah apa yang kami kenal: pengenalan akan Tuhan didapat lewat praktek firman, praktek firman didapat lewat mengerti firman, mengerti firman didapat lewat baca, dengar, dan merenungkan firman." Jadi, sekali lagi. Jurus ultimate yang bisa menghabiskan semua musuh di depan kita adalah pujian yang lahir dari pengenalan akan Tuhan, itu yang melahirkan kemenangan mutlak. Amin.